Belanda. mau ngajak ke benteng. Ini Belanda, Pak. Ya. Aku melihat ada, Pak, di Pak Pak Mari, Pak simbolnya Belanda BNFOC yang oh, luar biasa guys lonceng dikawai mas loncengnya mas lonceng, mas. <laughs> lonceng guys kalau ada di kandang uh -uh. uh. kolaborasi bus, bus, bus, keren bergerak di dia di mas keren oh, iya keren kita mau rokoan dulu ya. Mau sini Mas, kafe ini. Kafe ya? Coba sana. Nah, Oke, siap. Kayai energinya pakai di sini. Ya itu. Ah, ya di sini, Mas. dan sosok ularnya. Nah, itu pembuangan anu dulu itu mas? Pembuangan mayat Iya, benar. Jadi sumur ini mas? Jadi gini guys, tadi aku kan tanya penjaga ada TNI tentara itu kan tak tanya ini, eh, Pak sumurnya di mana dia nggak tahu. Karena saya tadi, mata batin saya, kasap saya itu mengatakan ada sumur pembuangan mayat-mayat. Oh, main -mayat. sini, Jadi, di sini banyak banget roh, arwah, atau mau mawkogok yang ini. banyak, apa, mayat. Yuk kita rokokan di sana, guys. Di Eropa ya, WDW pertama kali aku Iya sarang, sarang wallet, guys. Ini rumah penjaga penjara ini mas kayak. Sekarang aku berada di tempat kepatian Yuk kita masuk ya yep. Nah ini sudah disambut sama abdi-abdi dalam paket dulu oh, ini yang saya lihat Ayo okay. masuk, ya tahu Hmm. Kayaknya itu selambung aja selambung, selambung. Yes. Iya Bagus itu Keren. Ini uh, selambung Lepas Indonesia apa bohongi mas? Tire Ini tire zaman Belanda Luar biasa Sosok, sosok banyak banget Jadi aku lihat ada orang yang disiksa Ada noni-noni Belanda Terus ada orang pribumi Yang dipenjara di sini juga Ini era kepatian di eh, darah Ngawi mas ya ngawi. Hmm, ngawi. Oh, Ada macan loreng Ada macan putih Kayaknya dia mau ikut aku Dia mau ikut aku sama aku lihat buto, di situ ada buto. Ini mau tak masukkan ke udengku ya, guys. Oh, jadi makhluk goib yang ada di sini, yang ini yang mau saya ambil. Di sini tuh sosok macan putih, macan loreng sama sosok buto mau tak masukkan ke sini, guys. Ya, ntar ya sini mas, ya, nah, mas. taruh di siap saya wes lima kali mas lima kali, ya ini guys ini gaib-gaibnya akan aku masukkan ke sini karena dia menawarkan diri aku mau ikut kamu mau ikut jadi santri kamu cuman pakai bahasa Jawan. Assalamualaikum Waalaikumsalam ya poro dan yang danyang kakit danyang dan yang, dan yang, yang poro mau reksa betah perawang sing joko selamat tidak penatas penatas sejati sejati sakit waalaikumsalam ya kata ya macan ya mancing mancing mancing saking persaning Oke okay guys, ini udah masuk jadi uh, kodam macan putih sama macan loreng dan sosok puto yang bosan banget kita masuk ke sini oke sekarang kita mau kemana Mas ke Benteng Pendem Benteng Pendem Peninggalan Belanda namanya apa van de Bos van de Bos oke guys terima kasih ya yuk yep. kita nanti kecara hey, guys ini tempat angker juga namanya apa Mas benteng Belanda What's the content di rawat harus dicatat sono kantor Bengkala sosoknya agak sen Jawa cewek di sini noni-noni Belanda kalau hmm, hmm. ini ada kami baru itu mas. mas. mas. mas. <guluh> mas. sini ya. Tempat penahanan. Tidak terlalu under okay, rest under... Yang oh. tadi Kepatihan Sosok cewek-cewek Di sini Noni-noni Belanda Kalau ini Tempat rapat Tempat rapat Kita akan meja di sini ini. Kalau tadi lihat ini, ini buat penyimpanan sesuatu, barang, tas senjata atau apa? harta kayak emas, kayak barang berharga itu disimpan di sini. Masuk di sini cuma dulu di sini dikasih meja, meja dari kayu jati untuk menutup ini. Jadi kalau mau masuk atau mengambil sesuatu di sini eh, mejanya diambil dulu. Cuman ini ditutup ruang bawah tanah, hmm. ruang bawah tanah. Bahkan aku lihat meja-meja kayak -meja orang rapat terus di sini itu uh, orang uh, Belanda, cuman bawa pedang di sini. Jadi dia duduk apa? Berdiri di sini. Jadi sosok sekitarnya di sini. Kan ini lagi rapat. Jadi kalau ada apa-apa, seperti apa, -apa, apa? sih? Pengamanan apa ya? pengawal. Pengam Sisi meja di sini ada meja dulu ini sama di situ ini jadi kalau zaman dulu tuh kayak apa, apa mas ya ruang resepsionis apa apa ya dari zaman sekarang itu resepsionis yeah. kalau ingin apa? bertemu sama atasan jadi diarahkan ke ruangan itu tadi jadi cuman kalau ada tamu, ada apa-apa, ke situ, baru ke sini, baru kalau mau menemui da, Belandanya dapat di sini Iya, iya Ini tempat ini Abdi Halem atau zaman saya, ini karyawan Karyawan Oke pas, sekarang kita ke apa? Benteng Bendem Benteng gitu? Van Der Bos, yeah. Seranda yeah. buat di... bagus ini. Bagus. Kalau dikasih kaca bagus ini Mas. Bagus. Ya? Kasih kaca cermin. Keren. Keren. Keren. sosoknya yang di depan saya ini bundel anak. Kalau sosok yang di atas sosial masuk. Terus ada tanduknya di suruh aku pergi kolang Ulang, jadi ini ular. ular. Jadi, bulat di sini ular. Kalau oh, belum beli, cuman ini mau saya ambil ulang. Oh, saya masukkan ke apa? Udeng. sudah pindah ke sini, jadi udah saya ambil. Jadi dulu ini pernah dipotong, terus tunggu lagi, dan kemudian sosok ular, dan ular ini kamu mau nggak tak ambil? Dia mau menawarkan dirinya. Jadi ini sudah tak ambil, dan sekarang sudah nggak ada ularnya lagi. Dan ularnya udah masuk ke sini. Wah energinya kuat banget, sampai aku teringatkan panas luar biasa. Oke okay, guys, yuk kita saya mau pulang saya habis sini mau ke Jakarta saya mau penelusuran ke sumur PKI sumur Lutang ya. Oke okay, guys Terima kasih Assalamualaikum Hai guys gini aku perjalanan traveling dan explore aku dari kota Batu Malang menuju kota Ngawi perbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah jadi Uh, situs pertama yang aku kunjungi di kota Ngawi adalah uh, situs Kepatian Ngawi setelah itu aku baru ke rumah-rumah uh, peninggalan Belanda atau noni-noni Belanda setelah di tempat terakhir setelah itu aku ke Benteng Van de Bos atau benteng Belanda peninggalan Belanda Jadi tempat-tempat yang sangat bersejarah dan di situ tempatnya sangat angker dingin. Dan sangat banyak banget makhluk tak kasat mata atau makhluk halus. Aku senang banget uh, berada di Kota Ngawi. Uh, Makanan-makanan di situ murah, terus enak-enak juga. Terus suasananya juga oke, okay. dan warga di situ juga ramah-ramah, guys. Oke. Okay.